Kapal Jelajah Pulau Terpencil Nusantara atau Kapal JPTN Kapal Wakaf ketiga dari para wakif yang dikelola oleh BWA Kapal ini secara aktif digunakan untuk mendistribusikan mushaf al-Qur'an wakaf ke berbagai pedalaman dan pulau terpencil di Indonesia bagian Barat Kapal ini juga digunakan untuk melayani kebutuhan asasi masyarakat pulau terpencil untuk tujuan kegiatan bakti sosial kesehatan di pulau-pulau terpencil di Indonesia bagian barat. Kegiatan bakti sosial kesehatan ini kerjasama antara Kimia Farma dengan BWA. Klinik Apung Kimia Farma kali ini adalah bakti sosial kesehatan bagi masyarakat di pulau terpencil di wilayah Indonesia bagian barat. Tahap awal kegiatan ini difokuskan di Kepulauan Seribu. Kegiatan ini kerja kerjasama antara Kimia Farma dan BWA. Kami berharap kegiatan ini mendapat support dari para pihak terkait agar semakin banyak lagi masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Program klinik apung merupakan program CSR atau corporate social responsibility Kimia Farma yang berada di dalam pilar healthy program. Program ini dibuat sebagai bentuk wujud bakti dan kepedulian Kimia Farma di dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia serta sebagai usaha untuk mendukung program pemerintah dalam sustainability development goal atau SDGs poin ketiga dan poin kedua terkait. Dengan usaha untuk meningkatkan kehidupan yang sehat dan upaya untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik bagi seluruh masyarakat dari segala kalangan dan usia. Program Klinik Apung Kimia Farma yang beroperasi di Kepulauan Seribu DKI Jakarta ini merupakan program Klinik Apung yang kedua setelah Klinik Apung yang pertama beroperasi di Kepulauan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saya Dr. Dayang Muhammad Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan dukungan atas lahirnya program Klinik Apung yang diinisiasi oleh Kimia Farma bersama BWA. Semoga program Klinik Apung ini bermanfaat terutama di daerah Kepulauan Seribu. Bersiaplah saudara-saudara yang berada di Pulau Terpencil Indonesia Klinik Apung Kimia Farma bekerja sama dengan BWA akan hadir ke lokasi Anda untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Anda.